Hari ini saya akan mengeksplor Pantai Panjiwa Sumbermas. Yuk ikutin kegiatan saya sekarang juga. Let's go! Kembali agar menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. City next to me, into me. Pantai Panjiwa! Let's go! Perlu kalian ketahui bahwa kota Indramayu memiliki garis pantai yang sangat panjang Mulai dari ujung barat hingga ke ujung timur Makanya kota Indramayu memiliki banyak objek wisata pantainya Mohon maaf dengan ibu siapa ya Bu ya? Ibu Daunik. Ya, Perkenalkan saya Eli Bu ya. Boleh saya tanya-tanya mengenai apa sih pantai Panjiwa di sini Bu? Ya, terima kasih ya Bu ya gini Bu saya mau nanya eh uh, apa namanya sebetulnya banyak enggak sih uh, pengunjung yang sering datang ke sini banyak apa enggak ya, lumayan banyak biasanya uh, kalau lagi rame itu adanya di hari apa aja di jam berapa aja contoh misalkan dari jam 9 atau jam 10 sampai sore jam 5 kayak gitu biasanya di hari apa aja kalau misalkan lagi rame yang minggu oh malam minggu sama siang minggu ya bu ya biasanya anak-anak muda ya bu ya yang sering datang ke sini ya oke terus uh, untuk apa namanya tarif parkir motor di sini biasanya berapa bu? dikenakan biayanya berapa ya, ada 3.000 ribu 5.000 yang lima oh, kira, kira sama sih kenapa ribu, beda beda ya bu ya ya namanya orang itu dari kalau di mm -hmm. itu kan apa kalau dipastikan lima ribu kan selalu Hmm, itu jadi beda-beda ada yang dua ada yang 4.000, ribu ya. ada yang lain uh, terus uh, kan biasanya pengunjung nih uh, suka lihat-lihat pantai buat foto-foto selfie-selfie nah selain itu tuh apakah ada tujuan lain uh, untuk si pengunjung untuk datang ke sini gitu ya jangan ingin berenang gitu. oh ada juga yang berenang kalau untuk yang buat yang mancing gitu malam-malam biasanya kan suka ada ada nelayan gitu kalau yang Oh, di empangnya. Semoga kedepannya memanfaatkan keistimewaan agar pantai ini bisa dikelola lebih baik. Dengan keindahan dan keaslian pantai yang alami ini akan menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi warga masyarakat Pangandaran. Semoga pantai Panjila bisa terhubung kembali agar menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Pak maaf nih ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya mau ajukan, gak apa-apa boleh kan gak Pak apa ya? Apa. Cuma sekitar, bukan di sini aja, nanti ini pantai Bajuwa, ah Bapak sudah lama menekuni pekerjaan ini Saya udah lama di sini, udah kecil Untuk tarif transportasi tahu ini berapa Pak untuk sekali jalan? Kali jalan biasanya sepuluh 10000 ada juga yang belas 15000 Kenapa beda-beda ya Pak? Tidak tahu. Tergantung jaraknya Tergantung atau gimana? Jaraknya juga. Uh, selama Bapak menepunyik kerjaan ini, apakah pernah ada kejadian-kejadian yang aneh atau kejadian hal-hal yang menarik gitu Pak? Apakah pernah terjadi seperti itu? Belum pernah sih. Belum pernah. Ya barangkali pernah. ada hal-hal yang bisnis atau hal-hal apa gitu, tidak ada. Nah, untuk apa namanya? Sepanjang perjalanan menuju ke pantai ini Pak, apa, apa, pemandangannya tuh apa aja? Pemandangan yang menarik Pemandangannya di pantai itu banyak pohon-pohon cemara. Pohon-pohonan gitu ya, ya Pak. Menarik. Terus pantai, banyak burung-burung oh gitu. Yang mau mengunjungi ke Pantai Pandiwa ini bisa menaiki rahut ini untuk tarifnya itu ada 10 yang 10.000 ya Pak ya, ada Pak, yang ya? 15.000 Uh, itu untuk sekali jalan ya pak ya Berarti kalau pulang, pulang pergi kisaran 20.000 ribu ya yeah. Atau dulu, yeah, uh, 30 ribu ya uh, Oke okay. uh, Untuk akses menuju ke Bibir pantai ini uh, Agak sedikit memprihatinkan ya guys uh, Karena hanya bisa dilalui dengan Kendaraan motor Jadi tidak bisa masuk untuk kendaraan roda 4 Hari ini uh, Saya akan mengeksplor pantai Panjiwa ini Dari mulai akses jalan menuju masuk Terus tarif Tiket, parkir motor, dan lain sebagainya. <SILENCIO> Pantai Panjiwa, sekarang saya mau mengeksplor Pantai Panjiwa Sumbermas ini. Di mana ini sudah sampai ke bibir pantainya, ya? Selamat datang di Pantai Panjiwa Sumbermas. Datang di Pantai Panjiwa, sekarang saya sudah berada di Pantai Panjiwa ini. Di apa sih namanya? Di bibir pantainya, ya? Sudah banyak tuh pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Ada yang lagi selfie-selfie, ada yang lagi menikmati pantai-pantai yuk ikuti sekarang juga Saya juga deket dari Anjun kok. Gimana nih, Bu? Lagi jalan-jalan tah? Iya, habis bakaran. Bakaran pasar ya, Bu ya. Bu ke sini naik apa, Bu? Naik raumu. Oh, naik perahu ya. Uh, udah lama atau udah. Da dari jam berapa itu? Ya? Jam udah, 9. 4. Oh, dari jam sembilan, Berarti lumayan lama ya, Bu, ya sekarang udah jam sama siapa aja Bu? Keluarga atau sama tangga-tangga? Besti-besti Barang oh, oh, besti-besti Guys, besti-besti Anaknya kan ibu. ibu Oh gitu Iya ya Jadi, Jadi dengan ibu siapa mana? nih, salah satunya nih, menurut oh. uh, ibu sama mbaknya nih, gimana nih tentang Pantai Tanjiwa ini? Ya kalau bisa mah direnovasi lagi Maaf ya Bu ya, saya ajak maju Ya biar pengunjungnya tuh banyak kan oh. iya jalannya, jalannya. diperbaiki soalnya jalannya kan enggak enak jadi katanya tahu jadi ketaketendaraan kendaraan oh. ya kalau bisa mah dibenerin lagi Bapak Jokowi itu ya. <laughs> saran dan masukan uh, untuk ibu-ibu untuk pantai Panjiwa ini apa selain tadi itu ya. ya nanti siapa tahu aja didengar sama pemerintah masyarakat atau pemerintah apa Kota Indramayu kan bisa nanti dibenahi gitu iya biar maju aja tuh ekonomi <tuk> ya, peran apa ada pendapatan Oke. ya buat penghasilan ya, kalau penjiwanya bagus kan enak pengunjung banyak. Banyak. banyak kalau jalan yang gak enak kan penju susah Bisa, harus jahit. lewatnya pakai <tuk> Nang aja pertanyaan-pertanyaan santai kok ini Masnya dari mana nih? Bongas. Dari bongas. Bongasnya bongas mana? Uh, bong -bong -bong. Oh marga mulia. Ya. Mas datang ke sini eh uh, maksudnya ada tujuan apa gitu? Uh, apakah reunian atau sekedar refreshing atau apa gitu? <tuk> uh, Oke. Okay. <tuk> ya, okay. uh, udah sering ke sini mas. dikencengin lagi suaranya dengan masih apa ini? Kalau saya masih, tapi... uh, tentang Pantai Panjiwa ini gimana? Nih? Um... untuk oke okay, untuk harapan masnya nih untuk pantai Panjiwa ini kedepannya gimana harapan kami sih ya pantainya direnovasi lagi lagi, lagi, lagi, lagi biar kita di sini nongkrong-nongkrongnya nyaman. Gitu. Pantai Panjiwa kan pantinya masuknya ya wisata rakyat juga murah meriah. Oke, okay. barangkali ada masukan-masukan dari mas mas yang lain ini, ya? ada nggak? Nggak apa-apa gak apa biarkan barangkali nanti kan untuk kedepannya pantai Banjowu ini kan lebih oke lagi lebih apa namanya kan banyak pengunjung dari luar daerah biar lebih banyak yang datang kayak gitu gak apa kasih masukan aja saya sekarang pantai Banjowu tidak ada pemukiman tempoh mm -hmm. banyak ada karang gitu. oh gitu ya, mungkin untuk kedepannya Ya, banyak sampah-sampah ya yang berserakan